Assalamualaikum Sobat Tani. Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan rekomendasi empat pupuk padi terbaik versi Channel Petani. Tapi sebelum lanjut silakan Sobat Tani untuk tekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk para petani lainnya. Sebelumnya Sobat Tani perlu tahu untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal dengan tetap mempertahankan kesuburan dan kelembaban tanah, maka dari itu diperlukannya kombinasi pemupukan antara pupuk kimia atau anorganik dengan pupuk alami atau organik. Kungkulan dari cara kombinasi kedua jenis pupuk ini adalah saling melengkapi antara pupuk kimia dan pupuk alami. Seperti kekurangan sifat pupuk organik akan dilengkapi oleh pupuk anorganik dan begitu pun sebaliknya. Dan untuk mendapatkan tanaman yang sehat, pemberian pupuk dapat dilakukan berdasarkan pertumbuhan tanaman. Salah satu caranya adalah dengan mengamati perubahan warna daun padi dengan alat yang dinamakan bagan warna daun atau biasa disebut dengan BWD. Bahkan ini adalah alat yang berbentuk kartu yang memiliki empat warna Dari hijau muda sampai hijau tua Dari skala 1 sampai 4 atau 1 sampai 6 Nah, jika kita menggunakan BWD 1 sampai 4 Dan mendapatkan hasil warna dengan rata-rata daun padi Berada di angka 3 atau lebih rendah lagi Maka saat itu adalah waktu yang tepat untuk pemupukan unsur nitrogen atau urea Karena tanaman padi sudah Uh, lelah dan sangat lapar akan unsur hara dan berikut ini adalah jenis-jenis pupuk -jenis kimia atau anorganik untuk tanaman padi. yang pertama adalah pupuk urea. tanaman padi memerlukan banyak sekali unsur hara N dibandingkan unsur hara P atau K karena unsur hara N berfungsi sebagai sumber pertumbuhan tanaman padi pembentukan fase vegetatif atau anakan. Pembentukan klorofil untuk proses asimilasi yang pada akhirnya memproduksi padi untuk pertumbuhan dan pembentukan bulir-bulir gabah. Yang kedua adalah pupuk SP36. unsur hara P atau fosfor dan K ataupun kalium disitu banyak terdapat pada pupuk berjenis SP36. Untuk unsur hara K berfungsi sebagai sumber tenaga pada tanaman sepertiannya kaserampakan tumbuh tanaman padi dan pematakan bulir gabah. Sementara itu, unsur raka atau kalium itu berfungsi sebagai pendukung berlangsungnya reaksi enzim dalam tanaman. Selain itu, juga unsur raka berfungsi juga memperbaiki kualitas rendemen gabah, ketahanan terhadap kekeringan serta memperkuat tanaman dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga adalah pupuk Ponska Pupuk ini adalah kombinasi dari ketiga unsur hara nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Jika menggunakan pupuk ini atau pupuk foska maka tidak memerlukan lagi pupuk urea, SP36, dan pupuk ZA. Yang keempat adalah pupuk ZA. Pupuk ZA adalah kombinasi dari nitrogen dan sulfur yang bagus untuk tanaman padi. Pemberian hara NPK nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Di dapat disesuaikan berdasar hasil analisis tanah atau melihat kebutuhan tanaman padi. Secara umum harga fosfor ataupun kalium di situ tidak perlu diberikan setiap musim. Fosfor dapat diberikan setiap empat musim sekali, sedangkan kalium bisa diberikan setiap enam musim sekali. Hal ini disebabkan fosfor yang disitu diberikan ke dalam tanah. Hanya kurang lebih 20% yang terserap oleh tanaman padi. Sedangkan sisanya disitu terserap di dalam tanah. Sedangkan pupuk kalium hanya terserap sekitar kurang lebih 30% dan sisanya juga tersimpan di dalam tanah. Dan itu 4 jenis pupuk yang kami rekomendasikan untuk sobat tani semua. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.